Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat channel pengetahuan kita Pada kesempatan kali ini Pada video kali ini Kita akan belajar bersama Tentang kaligrafi Atau khatul Quran Menulis kaligrafi Al-Quran dengan menggunakan aplikasi yang ada di HP atau yang ada di aplikasi di dalam aplikasi Android Pada video kali ini kita akan belajar menulis surah Yasin ayat satu dan dua dengan menggunakan tiga aplikasi. aplikasi aplikasi yang pertama ini adalah aplikasi yang disebut dengan Ana Muhtarif Al-Khad jadi aplikasi Anamuhtarif Al-Khad ini bisa Anda download dari Playstore yang kemudian tinggal mengikuti petunjuk tentang cara penggunaan. ya Seperti yang ada di layar yang sedang Anda perhatikan, ini kita akan menulis surah Yasin ayat 1 dan 2 yang akan kita edit dengan menggunakan aplikasi Ana Muhtareb Al-Khat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yasin Wal-Quranil hakim jadi dua ayat ini yang akan kita edit dengan aplikasi yang pertama yakni ana muhtarib al khad silakan diikuti dan diperhatikan bagaimana cara tata letak yang sesuai dengan tulisan atau kaligrafi tersebut, sebenarnya tidak ada uh, petunjuk khusus bagaimana tentang peletakan atau penentuan penulisan, namun harus kita. Atur sesuai dengan keserasian antara tulisan dan tata letak, serta besar kecil daripada huruf tersebut, sehingga akan mudah untuk dibaca dan dipahami setelah penulisan tersebut. Ya ini penulisan uh, peletakan huruf-huruf uh, masih mencari tata letak yang sesuai sehingga mudah untuk dibaca dan dipahami Ya sepertinya kita sudah menemukan tata letak yang sesuai yang kira-kira serasi bisa dipahami dan juga kelihatan Adil antara kiri, kanan, atas, dan bawah. Setelah itu, kita beralih ke aplikasi yang ketiga, yakni Background Eraser. Nah, setelah Background Eraser, itu kita membuang background daripada tulisan tersebut yang tadi sudah kita jadikan dalam format JPEG. Kemudian, kemudian masuk pada background eraser kemudian masuk lagi ke aplikasi yang ketiga yakni aplikasi lab. ini adalah aplikasi lab yang nanti akan kita kombinasikan dengan tulisan yang berbahasa Indonesia sehingga kaligrafi ini Mudah untuk dipahami dan dibaca, karena kita bantu dengan tulisan yang berbahasa Indonesia. Ya, kita masih, kita masih merubah. Warna-warninya sehingga diharapkan bisa sesuai dengan tulisan dan warnanya. Ya, sekarang kita menulis eh, bahasa Indonesia dari ayat tersebut. Alhamdulillah, sekarang kita sudah bisa menemukan tulisan yang kira-kira pas. Nah, demikian tadi sekilas tentang bagaimana menulis kaligrafi. Dengan aplikasi yang ada di Android, dengan menggunakan tiga aplikasi, yang pertama adalah aplikasi Anamoh Tarek Al Khad, kemudian aplikasi Background Eraser, yang ketiga aplikasi Vaxelab. Semoga bermanfaat dan berkah selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.